Serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru, terupdate dan terhangat seputar leselah tentunya Baiklah perasaan baleselor, dimanapun kalian berada untuk menemani santai sore kalian saat ini kami akan memberikan informasi menarik dan terbaru seperti melakukan kesayangan kita ke kabar pertama persahabat ya Kita awali dengan kabar Yang tentu Ini lagi heboh banget persahabat di media sosial Kita lihat diunggahan book wall Persahabat ya polisi Lesla Yang bermaksudnya mengunggah sebuah postingan kabar Dari insert persahabatnya ya praktikal. insert ini mengabarkan persahabatnya yang soal kakak Rizky Bilar Yang mana tentunya Rizky Bilar sibuk tepis teriakan Netizen persahabatnya. ya Wow ini sih semalam Ada orang yang meminta maaf Katanya mengaku hilap Akhirnya ini masuk TV persahabat ya Ramai banget di media sosial Akhirnya dia debut di TV juga Di persahabat ya Pupol juga masukkan sebuah kalimat caption yang dituliskan Masuk TV katanya tuh Wow, bisa-bisanya persahabat ya Dia dibuat di TV kata tentang Leslar <gifat> Ada juga komentar yang diberikan di postingan ini Dari Family News Leslar 23 Mengatakan di kolom komentar Bupol, ada yang masuk TV tuh nggak lama lagi, masuk penjara Ups, katanya tuh <gifat> Ada juga komentar lain diberikan persahabat ya Dari akun Hanuraini22 dua dua. Banyak, gimana perasaannya bisa masuk TV Wow, masuk TV gara-gara menghujat orang sih Tentunya kalau kita mau banget persahabat ya Gak tahu kalau ibu ini Pasti dia merasa bangga karena sudah terkenal Persahabatnya menghujat orang Apalagi berkomentar yang negatif Yang tidak mengenakan seseorang Ini salah satunya orang yang bersahabat ya Yang berkomentar negatif Yang tentunya tidak mengenakan orang lain ini adalah orang yang bersahabat yang meminta maaf karena hilaf bersahabat ya yuk kita viralkan kembali mudah-mudahan tentunya bisa diproses secara hukum karena ini tentunya sudah merusak nama baik leslar dan selanjutnya bersahabat kita lihat juga ada sebuah postingan ini sih luar biasa bang bersahabat ya akun BBL pada muncul bersahabat ya setelah lahir BBL Tentu nama akun bermunculan, perhatikan, bersahabat, yang sudah banyak sekali akun BBL yang pada muncul ya, Masya Allah. <gifat> Luar biasa, mudah-mudahan BBL membawa berkah, membawa bahagia, dan barokah. Amin ya Robbal 'alamin. postingan ini diunggah kembali oleh akun Leslie official. Ada tentunya komentar yang diberikan di postingan ini. Kita lihat di akun Galiano 939 Sekarang pada pindah haluan ke Baby L Bunda dan Papa Bila tersingkir Ah, macet banget ya <gülüyor> Ada juga komentar lain diberikan dari akun di Instagram Yanti underscore April Yanti mengatakan Mungkin ini yang diramal akan ada orang yang menyikirkan Leslar Oh, ternyata Baby L Padahal baru fit tangannya loh yang keluar <gülüyor> Emang luar biasa banget persahabat ya. Idola kesayangan, mudah-mudahan BBL menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang kuat, dan hebat. Amin. Untuk selanjutnya, perhatikan juga di sini ada sebuah postingan info vitamin bahagia yang kita di channel YouTube The Hakim. Seperti ya, yuk kita mampir ke channel YouTube ini, Hakim, karena vitamin bahagia disuguhkan, persahabat ya, oleh Irfan dan Leslie Bilar. Selain itu, kita juga mendapatkan kabar bahagia karena persahabatnya hari ini launching lagu terbaru dari Dedek Lesti Kejora. Persahabatan, perhatikan di sini ada sebuah kalimat yang diunggah oleh 3D Entertainment. Ini sih luar biasa, banget persahabatnya Ku tak akan membuatmu jatuh dalam kegelapan karena cahayaku akan selalu menerangimu. Terima kasih telah hadir di duniaku. Selamat datang anakku, Lesti. Wow, masya Allah, bangga persahabat ya. Tentunya kita merasa deg degan merasa, tentunya dibuat nggak karuan oleh dinelasi ini, persahabat ya. Baru diposting saja di channel YouTube-nya, d Entertainment, karena ini adalah lagu perdana untuk BBL Masya Allah banget, luar biasa. Pokoknya terharu, bahagia, mudah-mudahan sukses dan selalu memberikan karya-karya terbaik untuk Lesti Kejora dan tentunya persahabat ya ini adalah lagu yang sangat luar biasa yang disuguhkan oleh Deddy Lesti Kejora untuk BBL merinding wow, banget persahabat saking merdunya suara Deddy Lesti Kejora yuk sama-sama kompak sama selalu sulit mendukung yang terbaik untuk Lesti dan Bila